Ya, lagu yang indah Ya, a good song is one thing But being a worshipper is another thing Itu, bukankah demikian? Ya. Nah, kalau orang itu mengatakan Aku sudah tidak perlu apa-apa, bukankah ini berkat Tuhan Ya itu, itu haknya okay. Tetapi kalau Tuhan melihat Bahwa segala berkat Tuhan itu menjauhkan dia dari Tuhan Ya Tuhan bisa meng semuanya Dia bisa mengalami kesulitan Sampai akhirnya dia harus mengakui bahwa Ya, semuanya itu tidak ada artinya, kecuali Tuhan dalam hidup. Orang yang mengalami musibah, anaknya mati semua, tapi akhirnya dia menulis itu, Mr. Spafford namanya. Gitu. Wah, wow, luar biasa. Tapi endingnya, ya kehidupannya itu mengalami depresi. Biasanya orang yang suka ngejudge dan Memberikan satu gambaran bahwa dirinya betapa sucinya dirinya dan orang lain betapa jeleknya hmm. Biasanya itu dia menyembunyikan kejelekan yang orang lain enggak tahu Halo semuanya Shalom Saudara yang kasih dalam Tuhan senang sekali kita bisa tampil dalam acara terbaru punyanya prophetic sound yaitu PSBB apa itu PSBB? prophetic sound buka-bukaan nah pada kesempatan hari ini hari yang sangat luar biasa karena ini first episode kita oke okay? first episode kita, kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa banget nih ya luar biasa pakai banget ya telah hadir di studio ini ada Bapak Pendeta Andreas Raharjo. beliau adalah Gembala GKPB MDC Surabaya Dan merupakan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa Dan pada kesempatan hari ini yang akan mengajak kita semuanya untuk mengetahui lebih lanjut Apa sih yang dimaksud dengan Praise and Worship Ya bahasa Indonesia-nya penyembahan ya pujian dan penyembahan ya. Ini sangat penting sekali karena di saat-saat seperti ini Pandemi seperti ini uh, gereja bisa dikatakan mulai kehilangan penyembahannya karena mulai online ya dan bisa dikatakan gereja kehilangan permata yang hilang. Oke langsung aja kita sambut selamat apa ini pagi siang sore selamat sore Koan. Selamat sore. Wah luar biasa gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow mantap sekali Nah koan kita kan sering dengar nih sekarang nih Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Di waktu ibadah on online seperti ini Penyembahan-penyembahan kan sedikit kurangin ya Bisa banyak bisa sedikit dikurangin Dan itu membuat kita yang online tuh rasanya kurang Biasanya seperti itu Tetapi sebelum saya bahas masuk ke situ Saya pengen tahu sebetulnya kacamata koan Menurut kacamata koan, penyembahan itu seperti apa sih? Ya, kita berada di satu zaman yang belum pernah terjadi seperti ini, Oke, okay. ya, belum pernah. Ya, di kita biasanya ibadah itu on-site sekarang karena pandemi ini, akhirnya kita terpaksa untuk menjaga protokol kesehatan sampai kita harus beribadah secara online. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya apa yang kita miss apa yang kita kehilangan di ibadah online ini. Oke. Okay. Ya memang dari segi ibadahnya itu di-squeeze, dipersingkat -di -di itu, karena orang akan berat mengikuti ibadah online yang lama, memerlukan konsentrasi yang cukup berat. Ya. Jadi lebih diringkaskan, lebih disederhanakan. Bukan masalah sedikit atau banyaknya pujian yang itu yang mengurangi penyembahan. Okay. Karena penyembahan itu bukan tergantung dari banyaknya lagu yang akan kita nyanyikan. Okay. Ya pertama kali praise, kemudian ada worship atau apa. Nah itu itu bukan banyak sedikitnya lagu, tetapi sikap hati kita yang pada waktu kita menyembah itu yang yang sangat berarti dalam sebuah penyembahan. Ya kan? Nah itu... Itu yang kadang-kadang itu karena tidak on-site, karena tidak kita direct gitu, kemungkinan itu yang mengganggu fokus kita dalam menyembah itu satu. Oke. Okay. Ya kan? jadi Karena kita banyak distraction, karena kita bisa melihat ibadah online itu dengan tidur-tiduran. Oke. Okay. Kita bisa melihat ibadah online itu dengan makan keripik. Kita... Bisa lihat ibadah online itu dengan WA-WAan. Jadi so many distraction yang tadinya itu kita fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah kehilangan fokus ini itu mengurangi bobot penyembahan kita itu. Itu sudah jelas. Okay. Ya? Yang kedua, di ibadah online itu kehilangan connection with the other part of the body of Christ. Kita menyembah itu, Tuhan memanggil kita untuk corporate worship. di mana kita menyembah bersama-sama itu menjadi satu faktor yang penting dalam pertumbuhan iman kekristenan. Nah, pada waktu kita ibadah online, itu pun yang hilang. Itu menjadi hilang, karena kita hanya cuman sekedar lihat TV. Kita lihat tayangan. Esensinya hilang ini? Esensinya, esensi dari relasi. Dari umat Tuhan itu, itu hilang, okay. ya, itu itu itu berkurang banyak. Jadi, jadi pada waktu kita menyembah, hmm. kemudian kita melihat saudara seiman kita itu dengan kesungguhan hati menyembah dia. Hmm. Itu sebetulnya ekspresi dari saudara seiman itu dalam menyembah Tuhan itu, itu memberkati kita sendiri. Okay. Jadi linknya itu, connection itu pun hilang. Dan, Betapa banyaknya penyembahan itu yang yang unsur-unsur yang hilang dalam ibadah online itu. Walaupun kita tetap bersyukur dengan ibadah online karena masa pandemi ini kita bisa bisa connect secara online dan tetap mendengarkan firman Tuhan walaupun di mana saja kita berada. Oke, jadi ini kita sudah ngomongin soal ibadah online di mana mengalami uh, esensinya yang banyak berkurang. Baik itu ya. dari penyembahan kita terhadap Tuhan dan juga esensi kita terhadap jemaat ya yeah. itu mengalami uh, pengurangan. Tetapi yang saya maksudkan di sini itu kan berarti kita menyembah pada waktu hari minggu saja. Kalau kita menyembah pada waktu hari minggu saja, bagaimana dengan hari Senin? Nah, menurut kau ini bagaimana? Karena uh, menurut saya penyembahan itu adalah every day. Ya, ketika uh, tadi dikatakan ibadah online seseorang kurang bisa maksimal kita sambil wa berarti dalam kehidupan pribadinya dia nggak ada penyembahan, kurang menghargai penyembahan. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya Ben, ini kembali kepada arti penyembahan itu. Oke, okay. kita ini menganggap penyembahan itu nyanyi hmm. lagu atau bukan? Oke, okay. jadi jadi itu yang perlu kita dijawab. Kalau penyembahan itu hanya sekedar nyanyikan lagu saya kira itu yang paling ringan, bobat penyembahan. Sebetulnya penyembahan itu bukan hanya menyanyikan lagu yang slow, dalam menyembah, dan lain sebagainya. Penyembahan itu lebih besar daripada hanya menyanyikan lagu. Penyembahan adalah the attitude of the heart, itu sikap hati kita kepada Tuhan. Itu merupakan satu penyembahan. Oke. Okay. Jadi ketika ibadah online sebetulnya tanpa disuruh dia sudah mempersiapkan hati ya Ya. Audiens sudah mempersiapkan hatinya ya itulah Ya itulah penyembahan Seharusnya seperti itu ya Nah ngomong-ngomong kawan, -ngomong, ini sebetulnya kalau kita melihat dari histori Sejarah gereja mula-mula Penyembahan sejarah gereja mula-mula itu seperti apa? Apakah Kalau saat ini memang kita dipisahkan karena pandemi hmm. Saya juga jadi pengen tahu penyembahan di gereja mula-mula Yang kok tau ya saya belajar tapi tidak sedetail koan mungkin ya Mungkin bisa menjelaskan lebih detail Penyembahan pada gereja mula-mula itu seperti apa? Apakah mereka benar-benar yang seperti koan tadi itu? E, gimana kita bersekutu dengan Tuhan? E, kita mencari hadirat Tuhan atau bagaimana? Hmm, jadi gini ya Penyembahan tidak bisa dilepaskan dengan dasar daripada iman Kristen kita Dasar dari iman kita itu apa, suruh? yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita dan mengasihi sesama kita. Seperti kita okay. mengasihi diri sendiri. Okay. Itu itu hukum kasih itu menjadi fondasi dari penyembahan. Oke, okay, saya setuju ya. itu. Jadi ya, itu, itu hmm. tidak bisa dipungkiri. Jadi penyembahan itu dasarnya kalau bukan itu, ya itu bukan penyembahan. Okay. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati Segenap jiwa dan segenap kekuatan Baik itu diwujudkan Dalam nyanyian hmm. Baik itu diwujudkan Dalam Pelayanan sosial hmm. Baik itu diwujudkan Dalam mendoakan orang sakit Dalam itu diwujudkan Dengan menguatkan saudara seiman Dan baik itu diwujudkan Dalam penginjilan Itu wujudnya bisa bermacam-macam dan bentuk itulah Itu menjadi satu penyembahan kepada Tuhan ya, Bukan hanya cuman Menyanyikan lagu tetapi Memberikan Tuhan yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan Dan itu yang dilakukan oleh para rasul Sebelumnya kan oh, ya, Waktu ya. itu mereka bersekutu ya, Saling berbagi ya. berkat seperti itu Jadi ya? mereka dalam benak mereka hmm. itu Penyembahan itu bukan hanya cuman Menyanyikan, okay. mengagungkan Tuhan Ya itu, itu, itu salah satu bagiannya ya. Tapi kalau hidupnya itu tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang mereka nyanyikan itu menjadi sia-sia. Oke, jadi saya dapat satu poin nih: kalau dari jemaat mula-mula, ternyata itu penyembahan itu luas, enggak hmm. hanya cuman memuji, memuliakan nama Tuhan, itu wajib, ya. harus ya, ya, itu harus, tetapi dilakukan kepada sesama juga bersekutu dalam kasih. Nah, e, karena kita sudah melihat di jemaat mula-mula, sekarang ini kok aneh, jadi masalah ini kebanyakan ketika online. Ya maaf ini maaf ya buat pen, pemirsa semuanya mungkin agak tersinggung ya. Ada kata seperti ini lah aku sugeh Nah saya sudah kaya kok, nggak butuh Tuhan. Ngapain saya ibadah? Bagaimana tanggapan kauan seperti ini? Ada seseorang loh, yang ngomong seperti itu juga? Ya memang kalau orang itu merasa sudah punya segalanya dan tidak perlu Tuhan, ya itu pilihannya dia itu. Tetapi dia hmm. ngomong ini loh. Aku sudah sugih Aku sudah sudah kaya ya, sudah kaya. Dan aku sudah diberkati Bukankah itu menandakan berkat dari Tuhan Saya ngapain juga perlu nyembah Teman-teman, misalnya e, perlu nyembah Lebih sungguh-sungguh, nah seperti itu gimana kawan? Ya Itu hak-haknya dia Oke. Okay. Tetapi bukankah Tuhan itu mengatur Semua hal dalam kehidupan kita Itu untuk kita bisa lebih Menyembah dia Bukankah juga Kalau saya lihat masa pandemi ini seperti ini Apa sih bisa kita Banggakan sih Oke okay. Coba kita lihat betapa banyak kesulitan misalnya. Justru di masa pandemi seperti ini saya melihat itu keadaan itu mendorong kita untuk lebih mengandalkan Tuhan. Di keadaan seperti pandemi ini lebih mendorong kita untuk mengandalkan dan percaya dan pasrah kepada Tuhan. Minta Tuhan kekuatan dan itu kalau didorong terus-menerus akhirnya kepada satu titik di mana kita Menyadari ke, ketidakberdayaan kita Dan kita menyadari kehebatan Allah Dan disitulah mulai penyembahan itu muncul Bukankah i, Tuhan itu engineer Bukankah Tuhan itu mengemas segala keadaan ini Hanya poinnya cuma satu Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan Itu bukankah demikian ya. Nah kalau orang itu mengatakan Aku sudah tidak perlu apa-apa Bukankah ini berkat Tuhan yaitu itu haknya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 Orang itu sombong atau tidak sombong, oke, oke. ya kan? Itu. Oke, super. Jadi, jadi uh, menurut kamu saya sendiri sebetulnya kalau orang yang nggak merasa nggak butuh Tuhan, menurut saya itu adalah hmm. orang yang sombong, menurut saya. Uh, tetapi, kan Ketika menurut saya itu orang kafir. Oh, gitu. Loh, iya, nggak butuh Tuhan. <laughs> <loh>. <laughs> jadi, ketika orang itu sudah kita ingatkan seperti ini dan hmm. dia ngomong seperti ini, dong. Emang hmm. Tuhan butuh disembah? Emang berarti Tuhan butuh pelayanan kita, dong? padahal Tuhan tuh kalau saya tahu Tuhan tuh ya yang kita tahu ya di surga nanti isinya pujian dan penyembahan lah Kawan, hmm. Ya isinya itu pujian dan penyembahan sajalah. Nah, tapi kalau ada statement yang mengatakan loh, Tuhan berarti butuh butuh disembah dong. Berarti Tuhan butuh pelayanan kita. Menurut Kawan orang seperti ini harus disampaikan dengan cara apa? Nah, orang itu tidak mengerti artinya penyembahan. Oke. Okay. Penyembahan itu Bukan baik untuk Tuhan, tapi baik untuk kita, yes. karena kita diciptakan dari sononya itu bukan manusia yang enak atau berakhir dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin, gitu. ya. Kita, misalkan, kalau kita lihat secara luas, tidak baik manusia itu sendiri saja, okay. dicarikan jodoh. Yeah. Ya kamu jual berdoa untuk jodoh ya ya, ya, berdoa, ya, ya berdoa. dan <laughs> uh, kenapa untuk berbagi oke okay. ya kan terus kemudian ada keturunan dan lain sebagainya untuk apa untuk berbagi lagi kasih itu tidak bisa berakhir dengan dirinya sendiri itu Tuhan aja menggambarkan dia itu Allah Bapa Allah Putra dan Allah Roh Kudus dia Allah yang berbagi kasih itu dan Extended, istilahnya extended love Kasih itu tidak bisa Tinggal tetap di satu titik Kasih itu expanded Jadi kasih itu menyebar Meluaskan dirinya sendiri Dan karena kasih itu Sifatnya begitu, tidak bisa ending Dengan dirinya sendiri Dan itulah Kita diciptakan dengan begitu gitu. Nah orang yang Mengatakan seperti itu hmm. Dia tidak mengerti tentang esensi kasih itu karena kita hanya dapat mengalami kepuasan kalau kasih itu dibagikan kepada orang lain. Oke. Jadi pada waktu kita membagikan kasih kita kepada orang lain disitulah kita menemukan satu fulfillment atau kepuasan yang luar biasa dan itu sudah dikasih channel teman Tuhan kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Pada waktu kita mem Memujudkan kasih kita kepada Tuhan hmm. Itu Seluruh bagian kita itu Mengalami sukacita Dan kepuasan Karena memang kita diciptakan Seperti itu Ini semakin menarik nih Saya jadi ingat sama salah seorang songwriternya Hillsong Namanya Marty Samson Lagu-lagunya luar biasa Koan. Jadi berkat. Dan saya sendiri diberkati lagu-lagunya Tetapi Di tengah perjalanan kehidupannya dia ngomong Saya kehilangan iman Dan dia menjadi seorang ateis hmm. Apakah ini juga faktor penyembahan yang dia lakukan itu ya Mungkin kita kan tidak menghakiminya Atau relasinya kurang Atau dia tidak mengenal siapa Tuhan ya, ya sampai terjadi hal seperti ini gitu Ada bedanya Kalau dikatakan dia songwriter yang luar biasa hmm. ya Lagu yang indah, ya, yeah, a good song is one thing, but being a worshiper is another thing. Oke, okay. jangan dipersamakan. Jadi, menyanyikan lagu atau menulis lagu yang luar biasa adalah satu hal, tapi menjadi penyembah adalah hal yang berbeda. Yeah. Jadi, kalau dia memiliki kreativitas karena talentanya dalam dan dia bisa melihat kejelian dengan memilih kata-kata yang indah untuk menulis lagu yang luar biasa memilih tangga nadanya intonasinya itu lagu itu bisa luar biasa tetapi Oke. kalau tidak dibarengi dengan satu proses perubahan hidup dalam dirinya maka lagunya bisa indah tapi kehidupannya belum tentu indah. Oke. Nah kalau itu terjadi, saudara. Itu ya memang akhirnya jatuh dia Kayak aja pendeta, khotbahnya bisa luar biasa Tapi kalau tidak dibarengi dengan kehidupan yang indah Seindah apapun khotbahnya Ya akhirnya dia akan jatuh juga It's the same thing, gitu Ya, okay. jadi kita tidak perlu terkejut Karena faktor manusianya harus dilihat Faktor karyanya harus dilihat berbeda Karyanya dia memang luar biasa tapi ya, seringkali hal ini jadi bumerang, kawan. Jadi gini, ya. eh, lagu ciptaannya itu bagus, luar biasa, jadi berkat. Jadi bumerangnya buat, eh, orang yang mendengar ketika tahu pencipta ini itu sudah jadi ateis. Nah, lagunya itu benar jadi berkat, tapi kok karena orang ini sudah enggak, enggak beriman lagi, jadi us jangan nyanyiin lagunya kan, jadi bumerang. Akhirnya seperti itu, itu, itu, itu kesalahan orang yang persepsi salah orang. Oh gitu. Karyanya dia itu Tentunya menjadi Karya yang luar biasa Sebetulnya Itu Dia diurapi roh kudus untuk menghasilkan Karya yang luar biasa okay. Tetapi bagaimana dia hidup Itu adalah hal yang sangat berbeda Kalau misalkan Saya menyanyikan satu lagu It is well With my soul It is well It is well With my soul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 Karyanya luar biasa, tapi kehidupannya, tapi lagu itu masih saya nyanyikan, karena lagu itu adalah hal yang luar biasa Oke hmm. jadi bisa saya katakan istilahnya ini free will manusia berarti ya, Tuhan yeah. memberikan kehendak bebas Terserah, hmm. kamu diberikan talenta karunia untuk menciptakan lagu dan jadi berkat, tetapi ketika kamu Uh, mundur dari hadapanku atau kamu berbuat dosa itu free will berarti itu nah, ya itu ke keputusannya dia oke okay. jadi tidak ada hubungannya antara lagu yang diciptakan itu jadi berkat kemudian dia mau move mau pindah agama juga nggak ada hubungannya berarti ya, tidak tidak ada hubungannya jadi kita harus pisahkan itu juga walaupun kadang-kadang okay. ada pengalaman hidup dari si penulis lagu itu yang tercurah dalam lagu yang dia tulis Uh, karena tema soal present worship ini menarik sekali untuk kita bahasa itu Punya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ingin saya sampaikan Karena kita sudah ngomong soal Marty Sampson, seorang penulis si Hillsong Saya boleh nggak ini langsung masuk ke dalam satu pelayanan ya koan ya hmm. Jadi supaya kita ini lebih gamblang lagi Karena ini uh, berhubungan langsung dengan etika pelayanan kita di gereja Nah uh, misalkan seperti ini koan Ada seseorang nih. Dia pelayan Tuhan. Dia uh, aktif sekali untuk pelayanan, tetapi dalam kehidupannya, dia maaf, kata "maaf" kata, masih merokok, masih minum minuman keras. Bagaimana kau nanggepin orang ini seperti ini? Karena di sisi lain, ini pasti ada pro dan kontra. Ya, sisi lain yang pro akan ngomong seperti ini, loh. Nggak apa-apa, dia kan niatnya pelayanan Siapa tahu dengan pelayanan, dia diproses Akhirnya bisa lepas itu Yang kedua, dia kontra, nggak bisa Kalau kamu mau terjun dalam pelayanan, kamu memberikan diri yang terbaik buat Tuhan Lepas itu semuanya Kalau kamu bisa lepas, baru cari Tuhan Menurut Koan bagaimana? Dua-dua benar Kok bisa? <laughs> bagaimana? Tidak, karena begini so. okay. Tidak ada orang yang melayani Tuhan Yang sekarang ini yang sempurna okay. Tidak ada Betul nggak? Ya, ya, ya, Ayo. Hmm. Kamu tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Okay. Tapi kita ini disempurnakan dari hari ke hari. Betul nggak? Ya. Jadi kita di, disempurnakan dari hari ke hari, sehingga kita akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Betul? betul? Betul. Ya, semuanya itu. Nah, itu itu adalah satu bagian. Tapi ada satu bagian lagi yang menuntut bahwa kamu harus overcome a certain level of spirituality sehingga kamu bisa melakukan pelayanan tertentu supaya kamu tidak menjadi batu sandungan dengan orang lain. Nah itu lainlah perkara. Iya hmm. kan? jadi Ya seringkali seperti itu, jadi batu sandungannya ya. di situ. Iya, kan? ya. jadi, jadi kita tidak ada yang sempurna memang. Kita hmm. harus berubah dari waktu ke waktu. Okay. Tapi untuk a certain area, pelayanan tertentu dia menuntut satu requirement lumrah dong oke okay, ya, ya. jadi kita aja kalau di dunia sekuler aja untuk misalkan untuk pekerjaan tertentu dia ada requirement skill apa yang harus dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan uh, masalah itu itu ya kan ya, ya. tapi juga dengan pelayanan tertentu ya kita membutuhkan Spiritual level tertentu Spiritual disiplin tertentu Untuk bisa pelayanan itu Menjadi berkat dan pelayanan itu Tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain Ini saya masih di zona Bingung sebetulnya saya itu mm -hmm. uh, Apakah orang yang Seperti ini karena nanti ngomong requirement ya mm -hmm. Apakah karena kita contoh nih Kita butuh pemain gitar mm -hmm. Dengan kondisinya dia yang maaf ini mm -hmm. Saya jadi agak menghakimi Dia masih merokok dan sebagainya tetap kita akan pakai Atau tetap kita Uh, uh, nasihatin atau bagaimana gitu saya saya di sini agak bingungnya apakah ad perlu ada ketegasan atau tidak atau bagaimana ya, saya akan panggil orang itu oke okay. saya akan bilang, ini ini menurut kacamatanya kawan loh ya maksudnya ya, kalau, kacamata kan saya, ya? kalau kacamata saya kalau <laughs> kacamata saya karena kamu melayani mm -hmm. di depan publik oke okay. ya, sebaiknya kamu juga menunjukkan disiplin rohanimu Kualitas rohanimu sehingga apa yang kamu lakukan itu tidak merusak pelayananmu di depan publik. Oh, itu bagus itu. Ya kan? Ya. ya. Fair kan? Fair sekali. Jadi kamu harus kan seandainya kamu masih belum bisa melepaskan kebiasaanmu merokok mm -mm. itu, padahal kamu sudah menjadi gitaris yang mm -mm. kamu main di depan umum, mm -mm. sebaiknya kamu berhenti dulu nah. karena ada banyak gitaris yang tidak merokok juga ini kapasitas koan sebagai gembala dengan jemaat yang begitu banyak Apakah bisa uh, seperti itu maksudnya kan ada bagian-bagian tertentu pendelegasiannya apakah ya. koan langsung terjun seperti itu atau didelegasikan ke ya, bagian tentunya didelegasikan okay. kalau sudah okay. <laughs> banyak ya tidak bisa saya tangani sendiri ya, ya, itu, itu. Itu. Okay. jadi bagi saya itu tapi kita harus sit down, kita harus duduk mm -hmm. Dan dengan penuh kasih kita memberikan, menjelaskan hal tersebut ini gitu. Tapi kan sebetulnya itu ada area-area juga mm -hmm. Yang yang dimana kita ini sebetulnya itu Tidak layak Oke. Okay. untuk melakukan itu yeah. Ya kan? Nah. Bahkan orang yang kelihatannya tidak merokok pun dirinya sebetulnya tidak layak untuk misalkan berkhotbah, bahkan jadi asher, jadi apa tidak. Layak. Tetapi Tuhan itu memproses. Ya. sehingga akhirnya hidupnya lebih memperkenankan Tuhan. Ini ya, jadi berbeda kalau kita ngomong dengan seorang gembala, ya seorang gembala dengan narasumber biasa. Kalau gembala, dia tuh ya dengan kapasitas gembala bagaimana membimbing ya, bagaimana memberi jalan yang Jalan tengah bagaimana mengajak seseorang, mainan karet seseorang, jadi tanpa harus ngejudge. Nah, ini karunia gembala. Ini Bukan jadi saya... karunia gembala, tetapi biasanya orang yang suka ngejudge dan mm. uh, memberikan satu gambaran bahwa dirinya betapa sucinya dirinya dan orang lain betapa jeleknya. Biasanya itu dia menyembunyikan kejelekan yang orang lain enggak tahu. Oh, oke, okay, oke, okay. itu ya. justru itu bahaya. Nah, ini ini fenomena yang sering terjadi <laughs> seperti ini, loh. jadi orang itu dilema dengan... Dia tuh bisa pelayanan tetapi kehidupannya seperti ini. Nah ini ada lagi satu, saya sempat dititipin pertanyaan ini nih. Jadi, eh, sekarang ini, pelayan PAW dikatakan, ya maaf kata, ini misalkan ada pelayanan dari eh, pelayan present worship yang hidupnya nggak beres, tetapi ketika dia pelayanan jadi seorang worship leader, jadi berkat. Apakah hal seperti ini tuh memang karena dia tuh tipikal sanguin yang bisa mengajak seseorang untuk semangat mengubah suasana Atau memang ya hadirat Tuhan yang luar biasa Karena ini kan corporate gitu Bagaimana? Yang pertama mm -mm. saya mau tahu itu titipan pertanyaan dari siapa <laughs> Itu titipan dari jemaat saya atau bukan? Oh. Nanti kalau saya itu dari jemaat saya, saya mau panggil dia Oke okay, oke okay. Ya itu, nanti kita bicara setelah interview oh, ini Oke okay, siap Ya siap. gitu, iya kan gitu ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa Ada requirement yang dituntut untuk public ministry Oke okay. Yaitu. Tetapi kita harus tahu bahwa Tidak ada orang yang sempurna yeah. Untuk bisa melayani Tuhan yang Maha Kudus itu seperti itu. Ya. Ya. Tapi Tuhan mengurapi kelemahan kita, kelemahan kita juga supaya dikatakan Rasul Paulus, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus itu nyata dalam hidupku. Ya. Jadi itu yang, yang penting. Ya. Kita ini bertumbuh ke arah Kristus, tapi pada waktu yang sama kita ini Tahu bahwa kita ini ada banyak kelemahan-kelemahan kita Saya jadi ingat tema ya. Natal yang tahun lalu acceptance, Jadi penerimaan hmm. Hmm. Ya jadi hmm. meskipun seseorang uh, Jadi ketika seseorang jatuh dalam dosa yang perlu kita lakukan adalah rangkul dia uh, Saya jadi teringat ada satu cerita Ini seorang preman di mana dia dipercayakan untuk uh, Megang kantong persembahan Oleh seorang hamba Tuhan dan biasanya preman ini tuh ngambil Ngambil duit persembahan, duit persembahan. Tetapi ketika dia dipercayakan Ketika ada teman-temannya mau ngambil Dia bilang gini, hm, jangan <laughs> jadi, hmm. jadi ketika dipercaya Dia malah justru bisa melayani dengan baik Apakah koan sependapat dengan seperti ini Bisa juga demikian Bukankah di Alkitab juga ada orang yang berjinah Yang memecahkan Buli-buli hmm. Dan terus kemudian mencium Menciumi kaki ya. Yesus ya dan membersihkan minyaknya dengan, dengan minyak rambutnya yang dengan minyaknya mahal, ya. sedangkan orang lain mencibir, mencibir, ya, ya kan sama saja. Ya. Okay. Hmm. Bukankah itu orang berdosa? Tetapi itu yang diterima Tuhan sebagai penyembahan yang luar biasa. Di tahun kelima itu seluruh tubuhnya itu muka itu bernanah semuanya, oh ya? semua seluruh badan oh. bernanah. Okay. Itu pandemi sekalipun dan hmm. tidak ada tidak ada kebaktian di gereja. Hmm. Hmm.